Tupai atau Squirrel Yuk kita bahas tentang Tupai Di keluarga Bajing Tupai adalah pemangsa, serangga, buah-buahan, dan dahulu dimasukkan ke dalam bangsa Insectivora Bersama-sama dengan cerurut Sedangkan Bajing dan Bajing terbang termasuk bangsa Rodentia atau hewan pengerat bersama-sama dengan tikus Tupai memiliki otak yang relatif besar, rasio besar otak berbanding besar tubuh pada tupai, yang terbesar pada makhluk hidup, bahkan mengalahkan manusia. Tupai pernah dipisahkan dari cerurut dan tikus bulan yang tetap berada dalam bangsa Insectivora, dan dipindahkan ke dalam bangsa primata yang beranggotakan kukang, singapuar, monyet, dan kera. Pemindahan ini karena kemiripan internal Tupai dengan bangsa monyet itu, sehingga dianggap sebagai golongan primata awal. Namun menurut pendapat terbaru berdasarkan kajian kekerabatan molekuler, kini Tupai digolongkan tersendiri ke dalam bangsa scandentia, yang bersama-sama dengan kubung dan bangsa primata di atas. Di Pulau Kalimantan, kemungkinan merupakan pusat keragaman jenis-jenis tupai, mengingat 11 spesies tupai di dunia dijumpai di sana. Tupai kerap dijadikan ibarat dalam peribahasa Indonesia, meski yang dimaksudkan di situ biasanya adalah bajing. Misalnya, sepandai-pandai tupai melompat jatuh juga. Pelaksanaan inventarisasi satwa liar di resort PTN Paris, Antap yang dilaksanakan oleh fungsional Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, berhasil menemukan beberapa satwa yang biasanya cukup sulit dijumpai. Di antaranya adalah tandu atau Petaurista-Petaurista, tupai Petaurista, terbang yang memiliki ukuran besar berwarna coklat kemerahan ini termasuk dalam famili Skiridae. Meskipun secara global, persebarannya cukup luas yaitu di India Utara, Pakistan, Afghanistan, dan semenanjung Malaysia, dan secara lokal di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Namun, populasi cenderung menurun. Tando atau Red Giant Flying Squirrel sebenarnya adalah satwa yang umum dijumpai di kebun-kebun masyarakat. Namun, perburuan tandu untuk dijadikan hewan peliharaan dan juga dianggap sebagai hama membuat akhir-akhir ini menjadi cukup sulit dijumpai. Namun, meskipun demikian, harus tetap dilakukan upaya untuk menjaga kelestarian satwa yang ada dengan melakukan patroli rutin untuk mencegah terjadinya perburuan dan melaksanakan monitoring secara teratur. Tupai adalah mamalia yang sampai saat ini terdapat sebanyak 20 jenis di dunia dan 12 diantaranya satwa endemik Indonesia dengan status tidak dilindungi dan masuk dalam apendik 2 CITES dan untuk memastikan jenis tupai tersebut sebagai bahan edukasi masyarakat tupai dan bajing adalah hewan yang berbeda loh Meskipun banyak orang yang menganggapnya sebagai binatang yang sama, Bajing dan Tupai memiliki perbedaan. Tupai sepintas mirip dengan Bajing, tetapi berbeda anatomi dan perilakunya. Tupai mempunyai moncong sangat panjang atau bagian muka, mulut, dan hidung. Sedangkan Bajing relatif agak rata pada bagian mulut dan hidungnya. Bajing merupakan mamalia pengerat atau ordo Rodentia dari suku famili Sciuridae yang dalam bahasa Inggris disebut squirrel. Sedangkan tupai berasal dari famili Tupaidae dan Ptilocerchidae yang dalam bahasa Inggris disebut Trisriu. Secara ilmiah, bajing berbeda dengan tupai lo, bahkan sangat jauh kekerabatannya. Dalam hal makanannya pun berbeda Bajing merupakan binatang pengerat yang memakan buah-buahan Sedangkan Tupai merupakan binatang pemakan serangga Tupai memiliki telapak yang terbuka, dengan cakar yang panjang dan tajam yang digunakan untuk memanjat. Satwa ini memiliki moncong panjang dan lancip, telinga yang kecil, dan mata yang sedang. Dalam hal tampilan fisik, tupai, jantan, dan betina memiliki penampakan kurang lebih sama. Tupai kebanyakan menghuni hutan primer namun diketahui mampu beradaptasi dengan habitat yang telah berubah, misalnya seperti hutan, perkebunan buah, dan pepohonan dekat area pemukiman. Tupai merupakan satwa yang sanggup memanjat dengan lincah, dan kadang akan loncat dari satu batang pohon ke pohon lainnya. Satwa ini aktif di siang hari, dan dapat terlihat mencari makan sendirian atau bersama pasangannya. Terutama di tanah permukaan hutan di dekat lubang pohon, dahan yang jatuh dan semak belukar. Tupai merupakan satwa omnivora yang memakan buah-buahan yang jatuh ke tanah, kedaunan, dan serangga seperti misalnya semut, laba-laba, dan bahkan kadang-kadal. Satwa ini kerap menandai wilayahnya menggunakan bau-bauan dari kelenjar yang ada di bagian dada dan kantung buah pelirnya. Tupai jantan dewasa cenderung lebih banyak melakukan penandaan dengan bau semacam ini dibandingkan dengan tupai betina dewasa atau tupai remaja. Tupai jantan dan betina akan mencapai kematangan seksual setelah usia 3 bulan, antara Oktober hingga Desember. Tupai akar tidak aktif berreproduksi, sedangkan musim kawin akan dimulai bulan Desember dan berakhir di bulan Februari. Setelah masa kehamilan selama 40 sampai dengan 52 hari tupai betina biasanya melahirkan satu hingga 3 ekor bayi tupai, bayi tupai yang baru lahir akan berbobot sekitar 10 sampai dengan 12 gram dan lebih sering akan ditelantarkan oleh kedua induknya dan tupai betina hanya akan memberi makan anaknya sesekali dalam tiap sekian hari. Bayi-bayi tupai ini bahkan bisa sepenuhnya diabaikan bila mereka tidak diberi penanda bau oleh kedua induknya. Tupai muda akan mencapai usia dewasa dengan cepat dan meninggalkan sarang induknya setelah usia satu bulan. Dan tupai jantan remaja diketahui lebih awal meninggalkan sarangnya dibandingkan betina. Meskipun tupai saat ini tidak digolongkan sebagai satwa yang menghadapi ancaman bahaya, Satwa ini tetap menghadapi ancaman dari kerusakan hutan. Spesies ini juga menghadapi tekanan dari manusia karena mereka diburu untuk dijadikan makanan atau untuk kesenangan olahraga. Oh ya, tupai bersifat poligini, artinya baik jantan maupun betina dapat kawin dengan beberapa pasangannya loh. Setelah mereka kawin, betina mengambil tanggung jawab penuh untuk mengasuh anaknya. Pada beberapa spesies, betina akan membesarkan dua anak per tahun. Ketika seekor tupai betina mendekati estrus atau akan merasa birahi, tupai jantan berkumpul di dekat wilayahnya dan menunggu sang betina menerimanya. Jika salah satu pejantan mendekat dan mencoba kawin dengan betina sebelum dia siap, Sang betina akan menolak dengan kasar sang pejantan itu Setelah tupai betina siap Dia akan kabur dan mengajak pejantannya kawin di dalam wilayahnya Biasanya pejantan yang dominan Akan menemukan betina terlebih dahulu Dan dapat kawin dengannya Betina merasakan birahinya hanya dalam hitungan jam Dan tindakan kopulasi memakan waktu 1 hingga 25 menit Tupai jantan telah memiliki beberapa strategi Agar produksi-reproduksi berjalan dengan baik dan sukses Tupai jantan muda dapat menggunakan strategi di mana mereka hanya duduk dan menunggu di dalam wilayah betina Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko cedera Yang terkait dengan pengejaran betina Saat ada pejantan dominan di dekatnya Itu ya penjelasan mengenai tentang tupai Selanjutnya teman-teman bisa lihat Video berikut ini. Selamat menyaksikan.